Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Dimas Sensei Dan ini adalah video pertama yang saya buat sebagai perkenalan buat kalian Konten yang saya buat di Youtube adalah Gaming Subtitle Indonesia Jadi buat para penonton yang mendukung channel ini Silahkan subscribe Dan share sebagai dukungan dan partisipasi kalian agar channel ini bisa berkembang terus dan terus berkarya di bidang game Jujur saya pun termotivasi membuat konten game ini berkat channel MiawAug dan juga Joy Samurai Reject Jadi kalau MiawAug itu gamenya banyak-banyak yang baru nih, wah yang terupdate lah pokoknya itu benar-benar seru dari mulai penyampaian, kosakata, terus langsung dari alur game, dijelaskan semuanya, dan juga saya pun termotivasi oleh Joy Samuel Rejek Karena apa? Suka bermain game-game legend. Dan saya pengen banget main game-game legend itu. Dan bedanya ya di channel ini semuanya menggunakan subtitle Indonesia. Jadi kalian bisa mengerti, Alur cerita itu, mungkin kalau misalkan game-game legend itu nggak banyak peminatnya mungkin ya Mungkin cuman orang-orang tahun 90an Atau misalkan tahun 2000an aja Yang main Karena anak sekarang itu nggak tahu misalkan Wah, kalau misalkan game-game legend itu sebenarnya Mungkin dari grafik kurang Tapi dari alur cerita, ih mantap Apalagi kalau misalkan kayak game Suikoden Gold Arms Legend of Legaya Mana Kimia dan banyak lagi dan di sini saya pengen membuat konten-konten game tapi gamenya game Legend gitu game Legend dan di sini semoga kalian suka dengan konten video yang ada di channel ini dan sebagai dukungan saya minta tolong untuk mensubscribe di bawah ini sebagai dukungan kalian dan partisipasi kalian agar saya bisa terus berkarya di bidang game ini. Saya sangat berterima kasih kepada para pembuat konten-konten game seperti K.M.O. Saya sangat berterima kasih dan juga Joy Samurai Rejek. Tuh itu membuat saya semangat tuh pas ngeliat Joy main misalkan game-game Legend dan sekarang juga saya pengen nih wah karena banyak sekali game Legend jarang dimainin karena ya mungkin memang untuk game-game terbaru itu memang benar-benar wah dari grafik udah parah alur cerita, tapi sebenarnya kalau misalkan game Legend itu punya alur cerita yang bagus dan juga itu mainnya lama. Dan konten game pertama yang akan saya buat adalah Manakemia PS2, lalu adalah Legend of Lega ya PS1 dan itu semua di subtitle Indonesia. Jadi kalian bisa paham Alur ceritanya itu bagaimana Mungkin dari grafik mungkin masih kurang Tapi saya harap semuanya bisa enjoy Nonton di channel ini Karena jujur saya itu menyukai game-game RPG Jujur aja Lebih menyukai game RPG Dari alur ceritanya itu Kadang ada beberapa teka-teki yang harus kita pecahkan Dulu itu saya suka banget main RPG Dan itu suka ituin ceritanya lah cuman kebanyakan sih di skip-skip Di skip-skip karena dari bahasa Inggris masih kurang Kalau sekarang juga sebenarnya masih kurang Tapi ya belajar sambil belajar sambil nge subtitle Sambil semuanya bisa dipahami oleh para penonton sekalian Jadi saya mohon untuk dukungan kalian Agar channel ini bisa terus berkembang dan maju seterusnya Mungkin itu hanya sedikit perkenalan dari saya Salam kenal buat semuanya yang akan nonton di channel ini Mungkin saya minta maaf Kalau misalkan dari penyampaian saya Nanti pas bermain game masih kurang Misalkan atau banyak kekurangannya lah Saya tol minta tolong untuk dikomentar aja lah Di komentar kritik aja apa-apa Karena saya itu masih pemula Jadi saya mohon maaf Pasti banyak banget kekurangan Salam kenal buat semua Terima kasih untuk menonton video ini Dan selamat Menikmati konten-konten yang ada di channel ini Terima kasih buat semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Jika kalian mendukung channel ini Agar terus berkarya Silahkan subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian Sampai jumpa di next video Thanks for watching